Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, Leslar, dimanapun kalian berada, di Fatidah kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Baiklah persahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada sebuah unggahan info persahabat ya dari Bang Dery Persahabat kita lihat saja di unggah di case-nya Bang Deri mengunggah sebuah postingan kabar bahagia Besok bebas selesai karantinaku Alhamdulillah persahabat ya aslinya negatif Mudah-mudahan semuanya Tim Lesti Bilar dan keluarga besar hasil negatif dan besok bisa bebas, sahabat ya, dan bisa pulang nih selesai acara karantinanya ya <guluh> Alhamdulillah, Masya Allah banget kita mendapatkan kabar bahagia dari Bang Leri, Alhamdulillah Tentunya besok bisa bebas karantina, Masya Allah banget ya, unggahan tersebut pun direpost oleh akun Lesti Bilar Underscore Video ada kalimat kansen yang dituliskan, sudah keluar hasil tesnya Semoga semuanya negatif, amin Masalah banget ya, kita doakan terbaik untuk idola kesayangan kita dan ke gambar berikutnya kita lihat persahabat aduan yang spesial Yang tentu membuat kita semakin bahagia kepada Lesti dan Bilar Persahabatnya vitamin disuguhkan langsung dari idola kita Perhatikan di video ini persahabat ya Kakak Bilar kembali lagi bikin video dan digangguin oleh bininya persahabat ya Dan semalam tentunya kakak Bilar yang mengganggu di Lesti dan sekarang Tentunya Dede alas dia mengganggu kakak Bilar ya. Duh, Memang luar biasa banget Idola kita Masya Allah luar biasa Selalu saja membuat kita ketawa bahagia persahabat, ya Dan kita lihat Banyak tanggapan, banyak komentar Yang diberikan Dari akun Instagram Nur Anuskur Madina 098 mengatakan Ya Allah, gua ngakak lihat Pasutri satu ini Kayak kakak berani saling ejek Katanya tuh kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Nur Anskorhidah 0209 mengatakan inilah yang bikin kita betah desa Konoha isinya banyak gersrek jail dan lain-lain nikmatin saja mereka lagi pada gabut nanti kalau mereka lagi pada mager kalian cari vitamin bolak-balik Instagram YouTube Tiktok katanya tuh ya. Luar biasa banget ya mudah-mudahan selalu banyak orang yang selalu mendukung idola kesayangan kita Dan kita lihat persahabatan ya kegabutan semakin bertambah ketika Les dan Bilar ini ributnya cute banget persahabat yang Perhatikan di video ini tentunya mereka saling ejek persahabat ya Aduh memang luar biasa banget idola kita diperhatikan ya tentunya ributnya dari idola kesayangan kita Ya. buktinya Mara. Aduh <laughs> pada nyolot semua nih bersahabat ya Masya banget ya mudah-mudahan saja Tentunya adalah kita selalu berikan kesehatan Kebahagiaan pastinya para fans Ngakak banget melihat video ini Keributan yang cute dari Lesti dan Rizky Billar, Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tetap stay tune dan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru teropdi selanjutnya. Ini dari informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bagi di ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.